Assalamualaikum teman-teman Secara umum koloni semut terbentuk dan berkembang biak dari ratu vertil Yang sudah mengalami pembuahan dalam musim penerbangan untuk perkawinan Namun ternyata ada semut unik yang tidak punya kasta ratu sama sekali Lantas bagaimana cara koloni semut itu berkembang biak? Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang spesies semutan paratu ini. Namun, sebelum masuk pembahasan lebih lanjut, jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel ini. Tekan lonceng notifikasinya agar kalian bisa menyaksikan video menarik aku lainnya. teman perkenalkanlah semut yang akan kita pelajari hari ini adalah daya kamarugosum. Semut daya kamarugosum ini sering disebut sebagai Asian Bullet Ants atau semut peluru Asia. Sebutan ini tentu saja adalah penamaan yang keliru. Sebab semut peluru berasal dari genus semut yang berbeda dari dayakama, yaitu genus Paraponera, salah satu semut terbesar di dunia. Semut dayakama rugosum banyak ditemukan di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Habitat aslinya berada di hutan-hutan tropis dan kawasan yang memiliki kelembaban tinggi. Habitat koloni semut primitif ini biasanya jauh dari pemukiman manusia Oleh karena itu semut ini termasuk semut yang agak langka Daya kosum juga dikenal memiliki sengat di ujung abdomennya Rasa sengatannya konon cukup ngilu dan menyakitkan Kurang lebih mirip dengan sengatan lebah Selain itu, mereka juga bisa menggigit dengan menggunakan mandi bule. Jadi semut ini perlu diwaspadai bukan? Karena bisa menggigit dan sekaligus menyengat. Unikan semut daya Kamaruga sum terletak pada cara berkembang biak. Sebab semut ini dikenal sebagai spesies yang queenless alias tidak memiliki kasta ratu. Lantas, bagaimana cara mereka berkembang biak? koloni semut kama mayoritas berisi semut pekerja yang berjenis kelamin betina Selain itu ada semut alate jantan atau drone yang jumlahnya tidak terlalu banyak Untuk berkembang biak, semut ini memiliki pengganti ratu alias ratu fungsional yang disebut Gamergate Gamergate ini sebenarnya adalah semut pekerja biasa yang menjalankan fungsi sebagai ratu, yaitu kawin dan bertelur. Untuk bisa menjadi gamer kit, maka semut harus memiliki jeme yang masih utuh yang terletak di bagian sisi torak atau dadanya. Jemai memiliki fungsi sebagai organ kelenjar untuk proses reproduktif. Diduga jemai merupakan organ yang digunakan untuk memanggil atau menarik drone jantan sehingga bisa terjadi perkawinan. Setiap semut betina yang baru menetas dari telur, mereka pasti memiliki jemai. Namun Gamer Kid dengan dibantu semut pekerja yang menjadi pengikut setianya akan segera memutilasi Jamie pada semut pekerja muda tersebut. Motilasi terhadap JME semut pekerja muda itu dilakukan untuk memastikan bahwa hanya dirinya yang pantas mendominasi dan bertahta sebagai gamer kid Jika Gamergate dalam koloni telah mati, maka semut pekerja muda yang masih memiliki jeme akan saling bersaing dengan memotong jeme milik semut lainnya. Hingga bisa dipastikan tinggal satu saja yang pantas menjadi Gamergate. Wah, kejam juga ya. Yah, tapi memang begitulah cara hewan di alam bekerja. Atau, bila sudah siap reproduksi, maka sang calon Gamergate akan keluar dari sarang untuk menunggu semut jantan atau drone dan kawin. Calon Gamergate tersebut memisahkan dirinya dengan diikuti oleh semut-semut pekerja untuk membentuk koloni baru. Semut yang memiliki jeme ini akan menunggu datangnya semut ala jantan dari koloni lain Yang melakukan penerbangan untuk berkembang biak. Semut betina muda yang belum kehilangan jeme di sarang itu Akan naik statusnya menjadi gamer setelah pembuahan terjadi Jadi mekanisme penerbangan untuk perkawinan atau the nuptial flight pada semut daya kamarugosum hanya terjadi pada semut jantan saja, sebab hanya semut jantan yang memiliki sayap. Berbeda dengan semut dari genus lain, di mana alat dan alatedron keduanya sama-sama memiliki sayap untuk terbang. Dengan sistem perkembangan koloni seperti ini, maka jika kita menemukan satu sarang koloni daya kama bisa dipastikan kita juga bakal menemukan koloni-koloni lain dalam radius ratusan meter. Pada area hutan bahkan bisa mencapai jarak 1 km atau lebih. Selain tidak memiliki kasta ratu, semut dayakama juga memiliki keunikan lain yang disebut tropolaksis Yaitu perilaku untuk saling berbagi makanan dari mulut ke mulut di antara individu semut Makanan yang dibagikan biasanya berbentuk cairan atau likuid Penelitian yang dilakukan oleh Fujioka dan Okada dari masyarakat etologikal Jepang menunjukkan perilaku oral trophallaxis atau pertukaran makanan dari mulut ke mulut hanya terjadi di antara semut pekerja. Adapun gamer dan larva yang ada dalam sarang mereka akan memakan bahan makanan yang dibawa secara langsung oleh semut pekerja, biasanya tanpa melalui mekanisme tropalaksis. Penelitian Fujio dan Okada bahkan menyebutkan bahwa tropalaksis pada spesies dayakama dilakukan melalui regurgitasi. Regurgitasi sendiri berarti makanan yang sudah dicerna dalam perut akan dimuntahkan kembali untuk dibagikan kepada rekan satu koloni. Dengan demikian, perut semut bisa berfungsi seperti semacam perut sosial atau mirip fungsi kulkas yang menjadi tempat penyimpanan makanan. Perut sosial itu sendiri bagi sejumlah koloni semut juga berfungsi sebagai semacam jejaring media sosial seperti dalam dunia manusia. Ketika mereka membagikan makanan, tindakan ini juga disertai dengan pertukaran isyarat atau informasi, hormon pengenalan sarang, alat komunikasi berupa feromon, RNA, dan lain-lain. Jadi, pertukaran makanan ini juga memiliki fungsi mirip seperti ketika manusia sedang update status di Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. semut pekerja yang mendapatkan tugas sebagai perawat larva biasanya mengembangkan semacam enzim anti penuaan dini sehingga mereka memiliki umur lebih panjang wajar saja sih mereka punya tanggung jawab menjaga agar populasi koloni tetap terjaga demikian juga Gamergate biasanya memiliki enzim ini dalam jumlah lebih banyak Koloni semut kama memang mayoritas terdiri dari semut betina. Semut jantan atau drone nyaris tidak memiliki kegunaan kecuali bertugas untuk reproduksi. Oleh karena itu, begitu musim nuptial flight tiba, mereka harus segera terbang dari sarang mencari koloni lain yang tidak memiliki gamer gate. Setelah tugas berkawin itu selesai, maka semut jantan tersebut akan segera mati atau dibunuh oleh semut pekerja dari koloni yang didatanginya. Jika masa napsal flight tiba, namun semut jantan alias drone tidak mau segera pergi meninggalkan sarang, maka ia akan menjadi beban bagi koloninya, sebab hanya akan menghabiskan sumber daya bisa jadi drone ini akan disingkirkan oleh semut pekerja lainnya nah teman-teman inilah dokumentasiku tentang keunikan semut daya kamarugosum menarik sekali bukan?